Kapolda Sulawesi Barat Dirjen Polisi Ferdianto Standard b bersama istri disambut sumpah prajurit dan taklimat Romain Mandar Majene. Rabu, 27 Juli 2022, di Mapolres Majene, Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Majene. Sumpah prajurit ini merupakan tradisi sejak zaman kerajaan di tanah Mandar, yaitu kerajaan Balanipa, di mana prajurit bersumpah dan berikrar di hadapan raja untuk menjalankan titah perintah dan setia menjunjung melaksanakan segala sesuatu yang dan melindungi raja serta pimpinannya. Tiara sekarang. Para prajurit maupun anggota Termasuk kepolisian Juga setiap penumpinannya Menjalankan perintah sesuai perundang-undangan Tetap bersama saya Channel dari Pulau Alam Selain sumpah prajurit Kapolda dan istri Bersama rombongan dari Polda Sulawesi Barat juga disambut dengan tari maromai yang melambangkan tentang semangat dan selamat datang kami ucapkan di kampung kami di tanah Mandar Kabupaten Majene. Tari maromai menandakan kebahagiaan dengan kedatangan tamu besar tamu terhormat agar dapat terjalin kerjasama yang baik dan silaturahim yang baik pula. Selain itu, modal jembul. Dua ribu tiga, dan istri juga disambut langsung oleh Kapolres Majene, AKBP Menteri Antosia dan istri Wakapolres Kapolres Jazam Perdana, dan sejak... Thank you. General. Stop. General. Stop. General. Stop. Stop. On Terima Astra sewa utama yang artinya abdi utama bagi nusa dan bangsa Polri mengembang tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih. Atas kunjungannya dan menonton. Sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa dukung terus.